terus menurut versi-versi yang kita dengar dari guru-guru, dari para kiai Rottoron itu sudah periode kiamat periode kiamat kubro, ini kiamat-kiamat uh, setelah kehancuran langit bumi ini wonten periode pertama ini ku trompetan pertama itu melahirkan guncangan, terus, terus kiamat kubro terus kedua ini saya bahas kene kuwi sebagian kiai sebagian ulama nafsirun yaumatar jufur raqifah ta raqifah da suhannu raqifah urup yaumayidin nabwa wa atifani wis sampeyan rata-rata ulama daerah iki malaikat sing nyekel trompet utawi sing calon disebut trompet malaikat Israfil karena kiamat tu sudah dekat niku sampe ada yang mengatakan bahwa hatim malaikat Israfil sudah diwulut. Jadi wis di mut. Karena Dan semua ayat Quran menunjukkan mang kalau kiamat sudah dekat. Semua redaksi Quran itu semua menjelaskan bahwa kiamat itu sangat dekat. Enggak jinan dari diinformasikan dekat. Nggih. Ben nggak salah paham. Dari diinformasikan dekat itu mulai zaman Rasulullah sampai sekarang Mempun sewu patah ngatus Melulikur Hijriah Hampir 16 abad di kumawon yang tahun Hijriah Tapi lalu dalam masa ribuan lebih kok belum juga datang dan nah ini pentingnya satu metode ilmiah Rata-rata Mufasir itu menafsirkan bahwa sesuatu yang pasti terjadi itu dekat Apapun jumlah waktu, kepanjangnya waktu, kalau pasti terjadi itu pasti nama. dekat. Makanya dalam kitab-kitab kalau diterangkan Allah Inna Saatagori bahwa kiamat itu dekat, mesti rata-rata mufasir mengatakan Fa karena setiap yang akan datang pasti dihukum nubuh. Kayak kita ini dengan kematian, kematian kita mungkin ada yang sampai umur 70 tahun, enam tahun. Tapi karena kita ini pasti mati, itu seakan-akan. Asal eleng mau ngegrogi tuh, eleng tau loh napa grogi? Karena kita yakin itu pasti napa terjadi. Itu satu satu satu metode untuk menerangkan bahwa dekat itu karena mesti terjadi. Metode kedua niku berbanding dengan umur dunia umur 2-nya kalau mau coba Kompas, versi Kompas itu sekitar 3 miliar berapa dari bumi diciptakan sampai sekarang, kalau versi ilmuwan itu sekitar 3 miliar berapa tidak dong, umur dinosaurus mawon sekian ratus jutaan artinya kalau betul dengan hitung-hitungan itu, itu misalnya kiamat itu 1 miliar lagi ya dekat karena berbanding dengan masa lalu yang pun lebih 3 miliar gitu ya. nah loh setuju metode ketiga Metode ketiga, karena Allah itu abadi dan Allah itu azali. Itu melihat waktu itu, ya, kalam hil basari, Itu tidak ada artinya semua. Dan teori ini cara paling dekat secara ilmiah, apalagi sekarang secara sain, secara ilmiah. Misalnya, misalnya, cara semut kan mecah nondok, pikirannya kok bisa mecah nondok, nak dargerak gedi, lagi sana jangan sih bukongkon semut tapi kalau sampean tak gits langsung nabo pecah hampir artinya manusia itu gak lepas dari ruangan artinya satu analisis yang dibatasi oleh keterbatasan manusia umbumi kok ini, kok hancur ngentah Global warming, ngenteni pemanasan global, ngenteni macam-macam, nak cairan Afrika meleleh, nak sistem bumi, tata surya sudah hancur, sistem galaksi sudah, itu acara manusia. Jadi dengan segala ilmiahnya manusia, bayang no kiamat tentu nunggu global warming, nunggu tata surya sing rusak galaksi. Ya bodoh, nggak ngubah nogo gedung sih nganggut beton, nganggut coro, nak manual ya, tak palu kontis boleh rubah. Eh tapi nggak nggubrom atom, jadi boleh gak kontis kayak gak apa? hancur ya. artinya ketika yang ngejikan itu dekat atau mudah itu Allah memang gak ada masalah. Allah mau bilang dia tuh dekat atau mudah ya memang. ala Allah Yasir. Makanya Allah itu sering berkali-kali kalau cerita kiamat, cerita harimau, kalau mesti ditutup. ala Allah Allah Yasir. Itu mudah bagi Allah. Itu mudah bagi Allah Ya karena bagi Allah tidak ya mudah bagi selain Allah tentu tidak. Udah Ya, anak-anak kan pun kelepanan Ya memang enggak masalah kan Allah cerita bareng gampang urus-urusannya pengiran Kita udah usah melok-melok Pengiran nak matumoh kongi Ya nak hentikan ulahi salu amaya falu Bisa ada Gendroni menusa wajar Ini nganalisis pengiran Bik teori ini Ya mesti orang sambung Allah aku azali Dia analisis bik sesuatu Sing hadis Sekarang Sing profan Sing rusak Makanya para pencari Tuhan yang murni dengan rasional tentu tidak akan ketemu karena dia akan mengkiaskan barang-barang hadis untuk meneliti barang-barang aja Ini wow. Contoh paling gampang nih wow. Manusia itu cara berpikir itu mpun, mesti dibatasi dengan ruang dan waktu. pada nopo pengirang butan buta ruang butan buta nopo. ini gua mau nopo. Ini contoh termudah itu tata termudah jika kita menganggap kiamat itu tentu dengan teori rasional kita akan bicara tentang bumi tua sekian tahun nanti Sistem galaksi itu per tahun bergeser sekian, kayak laut Laut itu mengalami rob itu setiap tahun itu sekian senti. kalau sekian senti kali sekian ratus tahun berarti begini Pemanasan global ya gitu, kalau kena emisi karbon sekian tahun sekian berarti sekian ratus tahun kemudian sudah gini kan bisa dihitung secara sains, tapi itu kan hitung-hitungannya menusul. tapi kan beberapa kali sejarah membuktikan itu keliru, kelirunya ya karena kemungkinannya itu dua, satu bahwa itu tidak diciptakan efek yang melawan, nomor dua bahwa kejadiannya itu tidak mesti seperti itu. ya contoh, ketika dulu wong nak nandur nanti wolong bulan, nanti enam bulan terakhir enam bulan, Tuh orang mikir hitung dulu sering krisis pangan hitung, nak uang jumlahnya tambah nah, terus, terus gak baik panen enam bulan isok terlambat, dalam penemuan ilmiah, isok terlambat, sehingga zaman manusia sedek sering telat berat, sampai uang makan siagung bekato, tapi uang birang-birang ratau telat lho, berat, ada si pakar-pakar pangan sempat grogi jangan-jangan karena jumlah uang agak Tahu, beres. Masalah tempat, kemudian wong untuk membawa kesehatan, rata-rata, dan sebagainya. Manusia lewat modernnya itu bisa membawa tingkat masing Artinya, manusia dengan segala kekhawatiran terhadap fenomena alam yang masih terjadi juga banyak manusia yang mengantisipasi itu lewat penemuan ilmiah juga. Artinya, semua teorinya manusia itu mau berbicara tentang sebab bagi Dan itu bisa diantisipasi terus isa di bisa diantisipasi. terus Malahne istilah Quran nek nyek menusa niku. Qala anak qala kin aksara ya alamun ya alamun dzal iram min hayati. Eh paling banter menusa iku ya alamun dzal iram min al hayati. Yang diketahui itu hanya kulitnya saja, lahirnya saja. Gampangane dokter mriksane iki lara pamahe, mahe mergo mangane tertib. Ya kan secara profesional dia pakai standar objektif kalau makanya anda tertib lahir mah sekarang ini namanya mah. Tapi bagi keluarga itu mungkin tertib iya tertib butuh ekonomi tertib penghasilan tertib penghasilan tertib tentu itu nggak dianggap masalah masalah ekonomi orang ada masalah mah itu masalah apa ekonomi. Dan nah, nanti bagi yang lain. Bagi yang lain, sung, ahli syarab, ahli obo itu tidak murni dianggap masalah lama atau masalah telat makan. Lebih ke psikologis Bahwa saraf tuh punya ketahanan sekian. Kalau secara psikologi tertekan, maka tingkat ketahanan pada penyakit hanya sekian. Jadi ya, awal-awalnya karena pikiran, saking sering kacau. Hmm. Itu tingkat imunitas, tingkat kekebalan terhadap penyakit juga sekian. Artinya tidak pati risikan, tidak pati rawan, kenapa? Penyakit. Bahwa itu kan sudah tiga versi. Ya sama, nanti kejadiannya kiamatnya begitu, macam-macam. Nah, tapi yang jelas, kata para ulama-ulama itu, terutama ulama-ulama sehingga -ulama dihakikan, kiamat itu apapun gambarannya yang digambarkan ulama, itu hanya gambaran-gambaran. Betapa sesuatu yang kita hinggapi sekarang, kita singgahi sekarang itu, manen akan rusak beluman ali hafani waib kawajirofika dzadhalina waalaikum bahwa semuanya itu akan rusak musnah karena apa bagi yang ngakoni singkisengakoni sing untuk hancur walang-walang rasanya nih kiamat kubur kena semua teh nih jero kuburan lalu memisah walang-walang istiadat pesta nih cacing dan sebagainya makanya ulama-ulama ngendikan kau rasanya bagas kiamat kiamat ujainak yang dia tuh bunga-bunga orang ada kan jadinya apa Kiamat mati diberi, emang bodoh malah lu yang ngeri kiamat pribadi Dia sambil dong Uang kena longsor itu tanah, Nak coro sing dasar Tunggu koyo Koyo nak bumi rubuh Untuk bumi hancur sama kali dasar Tapi bagi sing lako nih sambil mohon jajal Bae, biasa -biasa dipendem, lah besok pendem diberikan Baik biasa-biasa ya Cara sampean tetap bagi sing di pendem tu berat biasa Tetep peristiwa bus besar, tambahan di pendem dia, coros yang pendem ya biasa ya, di mati tapi kabisan di pendem ya kejep kejep tenan, Artinya untuk menjadi kiamat itu udah harus nunggu kiamat kubro semua yang dialami oleh manusia tragedi tragedi itu tentu akan menjadi peristiwa bes besar, maha besar. Balik kelaparan, kelaparan semua guning TV tentang ini gusung lu apa, orang Jaya wong Afrika, wong macam-macam. Tapi kan di individu yang hari itu sedang lapar ya, yang ngeliatan masih berita nolah ya masih ngelari. Bang karena dia benar-benar ngalamin apa oh, kelapar. Nah, makanya ketika ini ulama-ulama ilmu hakikat itu lau asro nurul yakin la roaet al aqirotaat roba min antartahila ilaihah. Andeikan kamu imannya benar. Itu tentu melihat akhirat itu sekarang, tidak usah nunggu nanti. Lau kamu sudah sampai ainul yakin, hakul yakin. Kamu melihat akhirat itu sekarang. Nggak usah nanti-nanti nunggu mati atau nunggu at, nunggu suarga Kenapa? Ya itu tadi bagi orang yang khosyahnya tinggi orang-orang yang pada kelas wajilat akhiratku sekarang sampai nanti ya akhirat besok ya akhirat lagi hari ketiga ya akhirat lagi sampai kita mati ya akhirat lagi sekarang pun akhirat lagi maksudnya gimana? bahwa paling kita takuti saat mati adalah masuk surga sebagai simbol di dan masuk neraka sebagai simbol Tepoh dan bagi orang yang sangat takwa, itu takut ya dimulai dari sekarang. Setiap detik kita takut, jangan-jangan kita tidak dalam rita Allah. Setiap detik kita takut, jangan-jangan kita sedang dalam suh Ketakutan-ketakutan nah, ini tentu menjadi kita sudah benar-benar kayak di akhir. Artinya untuk, untuk trauma tentang neraka, untuk menikmati surga, itu ya dimulai benar-benar sekarang. Artinya... Ning suaraku yang tak boleh ya ini Allah, neng roko yang tak boleh ini Yusuf. Sekarang juga kita juga begitu. Sekarang juga kita sung paling yang buat di babe, suh tuh sing paling seneng ya babe, Ridho. Mana akhiran nganti mati, akhirat tuh bintu, ya akhiran tuh gue gue gue, buat di mati, nggak neng kuburan dewi an, ketidangisi mutir bisa idewian yang kuburan, rano dulu rano sana. Dak boh zamani dohnya akak buang terus bagi ya, ono dileru mana tukaran, ono buju malake, <hesitation> saiki koi loron kuburan dian rau naana, <hesitation> mana naana, kiker malam beana, <hesitation> muten irail miah, opo, <hesitation> muten dipemen anghe dewe, manti ndi aning lako nirutin, <hesitation> kan, <hesitation> kan, <hesitation> kan, muten adewean terus lorongan muten ada wahana fujian zaman itu, malah kadang anak fujian masalah. Hmm. Itu artinya apa? Itu tadi kiamat, itu ada gak? Itu ada kita nanti mati, nanti kita dihisap. Tapi seorang mu'min sejati tentu tidak akan menunggu hisap itu datang. nanti Mulai sekarang itu takut hisap. Makanya sampai Rasulullah menghentikan hasibuan pusat kongko bilang itu hasabukoi. Ngitung apa? Misalnya gigi, merosak apa? Mbak evaluasi terus, Mbak hisap. Terus, ya Allah, hari ini saya melakukan amal baik berapa, amal jelek saya berapa Kok belakang itu belum sebelum benar-benar kisab -benar itu nanti nyata Audit dari Tuhan nanti benar-benar Makanya Rasulullah itu menganggap, ya itu biasa sama sesuatu yang kecil, yang biasa Mati oleh Rasulullah itu juga biasa Karena bagi orang yang takwa, tentu dalam hidup itu sendiri yang diperjuangkan Gimana setiap detik, setiap hari ada evaluasi saya ini sedang dalam beribad Allah atau dalam suh, suh Tawah nah, orang yang sudah begini ini yang masuk inna malmuminunallati inna idha lukir Allah wajilat sebenarnya orang wajilat itu bayangkan no. waduh ketemu Allah yang kiamat, amalku ku elek tok tidak bisa ikhira ketemu pengheran seperti itu, ketemu pangeran yang kita kiamat jadi itu jenis Allah inna kumar robin yang sama itu lama juga seperti pekicap, pekicap, pekicap, kenapa? Cukup man utuh, onego utuh, tele dan cukup man urip, cukup koi opus, guna-guna, gak suam, kok ketemu pengiran, wotih, moni urap sangat tadi, sobek, bisa ikit detik ini juga, bang, nasihat mantap, nih, kurak makom seng tur, kurak makam tur, tur, nanti natural, nego, tungo, nego atur, norak, sonegani, makom, makom, an, an, an, an, kan, makom. Lha wajen begitu standar seorang mukmin inamal mukminun standar e kira bikiroh wajilat qulub. orang inamal mukminuna sing papan atas terus papan tengah apa? Papan bawah. Seneng kena wali deri makomi dhuwur nak wong amah kok mentek. Wesuwe nak wali dhuwur ngamtek, tapi iku kewajiban kewajiban.